Tapi guru aja mati itu kan bagian lawan momentum Tuha, punya nama mati-mati ya. Tapi belum lagi rasanya, belum lagi. Nah, awak digusuk berbunyi masih, nah, nyaring bunyinya masih. Jero guru bilang ini digusuk kada berbunyi lagi, parah ada mati. Dia brian gusuk tangan brian berbunyi kada. Bila kada berbunyi hati-hati malam ini. Bucuran, gusuk masih, ulun masih berbunyi, nah, nah, ya ukon mati masih supaya kada mati apa amalannya supaya kada mati ya setiap maghrib lawan subuh jangan kada, mba, kada ingat membaca lakad jakum sampai wahuwa rabbul arshinaudim sekali pokoknya bila tak baca malam sama laman Israel kada baparak bila tak baca subuh sasiangan Israel kada baparak dua kali sehari bingin baca kada mungkin Israel baparak itu amalan supaya kada mati Habal gak? Eh, bujuran, kayak kena kaya cahaya kayak tomuhan. <laughs> ini amalan supaya kata mati, lakukan jakum tadi baca. Bujuran toh, mbah guru ujar, maka kulo napsin tak maut. Berataan yang bernyawa pasti mati, bujur. Tapi kaya Tuhan batur, biarpun orang ini baca lakukan jakum terus, mun sudah tiba. garing angap-angap sudah muntung udah bergerak lagi kau menjalankan Jakob karena kau wajibun Israel lagi oke jaya Israel kau hari-hari menjalankan Jakob aku dua nih baparak hari ini kau tayo dah dan kau lagi meja kau kucabut lagi Rohmoh banyak pokoknya itu amalan ikhtiar dahulu bahasa kitanya kayak itu nah muntuhan akan muntung pian bacalakan Yakob malam atau siang berarti pahamannya pian belum waktunya mati. Pahamlah. Nah, itu. Jadi santai aja. Ya. Nah, ini tadi tabejalah la Yakob nenek, tabejalah. Tapi ini bila kadang baca, Mbak harus becah. Bila kadang baca, malam ini saya Hati-hati, Vian. Timbul gurunya namati.